Harid cupu nih bro, jangan dibully ya usah huh? mana hmm. <SILENCIO> es tahu Oh, selena Eh, penyakitom. Ya terus yang ja, dapat dia yang dapat es bokang dapat gak mati <tik> anymore, <mas smead Mystery> maju maju maju sudah es <tik> boknya jagoman gak mati soalnya eh datang lagi ane terkaca ini hari jelas Masuk terus, terus, ya masuk terus lari selenanya. Ya, Udah. Kau, kau, kau lagi, kau lagi, kau lagi, kau lagi. Es botnya yang dapet lagi, anjay. Aduh mati aku nih Hampir mati aku Aduh udah jauh kali dia Ah enak kok Tabur kemana kau? Oke. Mau nanggal oh lagi. Eh, mau lagi ya mau. Bapak mati latar kita nih. Oke. Okay. Uh, bapak kena kena <tik> hmm. hmm. eh, lagi tuh. Mau lagi, mau. Nih, mau lagi. Mau lagi. Aduh mati aku. Oh, sikit lagi. Iya, darahku pun tipis lagi. Iya. Iya, bandel gator kacanya, ya. Gege. Jalan lagi, kok ngece. Ih, Ah habis kok, habis. Habis. Ada, kasih terus. Eh, ini luwainya, ya. Wih, kine, nglek, lah lagi anjing sampahnya dari tadi. Yang ngelek yang mau belok malah malah, alah lah alah, alah. <tuk> <tuk> <tuk> <laughs> report report ha ah. report <laughs>